Yo, what up gang Balik lagi di channel Gua Detective Slot. Si penyelidik Slot guys rot Oke, hari ini gua bawa modal receh lagi guys ya. Gua bawa modal 186.000 ya di bettingan 4.000. dan mudah-mudahan di hari ini gua bawa pulang jackpot ya, gua bawa pulang WD ya. Oke, okay, langsung saja kita awal dengan spin turbo 10 kali. Oke. Okay. Ah. Uh... Tak ada hari tanpa berhenti berharap dengan sketcher gratisnya ya nah, gue ini penyelidik-penyelidik selain pola ya gue, penyelidik, gue itu penyelidik sketcher oke saya gue penyelidik sketcher juga nih oke untuk sejauh ini dia diawal di permainan ini gue masih belum mencium aroma-aroma kental sketcher ini ya aroma-aroma kental kakek ini masih belum kecium ya oke kita langsung ke pola selanjutnya hmm, ke spin cepat 10 kali oke Oh ya, gua mau nyapa nyapa nih buat penonton Setia gua nih ya. Kalian, kalian, uh, kalian itu apa kabar semua ya? Gue doain kalian tuh sehat-sehat, dilancarkan segala urusannya, banyak rejekinya dimanapun kalian berada ya. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa ya, sudah didoain, dibantu, like, dibantu, komen dibantu share sebanyak-banyaknya, dibantu share ke teman-temannya sekiranya masih slow terwaktunya, dibantu subscribe juga dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalin informasi baru dari Detektif ya. Oke. Okay. Nah gue selalu olah-olah TKP yang buat kalian ya Buat kalian geng ya bukan buat gue Buat kalian ya Nah gue juga ingin kalian tuh gacor bareng gua Cuan sama gua Profit bareng gua ya Ya dan Tak luput juga gue ingatkan ke kalian ya Kalau gue itu main di situs retro 777 ya 7 nya 3 kali Situs paling gacor dan terpercaya ya, Lu menang berapapun pasti dibayar ya. dari langsung cus ke TKP nya join bareng gua ya oke okay. Wih wajar wajar tiba-tiba dikasih sketser empat nih pak game. ya dikasih sketser di jatuhin sketser empat nih waduh gak kecil nih mah gue nih tadi nih waduh waduh waduh mantap mantap tim nah, redanisi sketser ini JP ya ini menurutnya isinya jackpot ya. ini kok the jackpot ini langsung chaos aja ya langsung kabur aja ya langsung WDI langsung amankan duitnya ya kalau nggak kedeteksi deteksi aku, aku um, udah menang nanti udah sedok lagi mah nih kakek Ini kakek nih. ini kakek, nih, kadang dua tuang ngeselin ya ke jebret mah kali 20 lo nggak nyantol kakek Untuk Kali 20 nya di skip dia anjir, anjir sayang banget loh aja Oke okay, kali ini dikasih kali 4 ya kecil banget ya Waduh enggak apa-apalah Oh ini kakit ngeselin ya, ya kalau nyantung kalau petir-petir gitu suka nyantung sembarangan guys ya. Jopre lagi mantap jepretin lagi dong wih mantap pecah gelasnya dikasih dong jumpa sini ya. waduh waduh waduh berapa nih wuih mantap lumayan ya lumayan ya dikasih empat nice, 134.000 lumayan banget nih Gue di dijembrek lagi nih dia kali tiga nih, ayo dong, birunya dong, atau hijaunya, oke, okay, mana tadi kasih hijaunya birunya dong, oke, okay, bonus kasih kuning ya, mantap, sketchernya kalau misalnya jatuhin juga, kayak tambahin dong sketchernya ya, anjir ya, wih, wih, saya yang geng, saya kita di seri 3084 nih, gue ya, lumayan banget, anjir, lumayan banget nih, 300 ya, anjir-anjir dari modal receh banget ya. Siapa bilang di sini itu nggak bisa menang ya guys ya. Modal receh itu bisa di sini menang ya. Kalian jangan jangan overthinking lah, jangan mikir inilah ya. Ini sini tuh bisa menang geng ya. oke angkat lagi dong geng. Ke. Aduh, coba kali itu sama kali tiga ya. Oke lah, gak apa-apa lah yang bantu saya di dalam kita guys. Ada apa sih lagi kita 300 303.000 uh, ya. Lumayanlah, lumayan lah wih nggak sadar kemenang udah 900 ribu hancur. nih sejuta nggak nih nyampe enggak nih sejuta guys ya nyampe enggak nih waduh waduh ini sementara juga nih jabret mantap mantap gila nih nyampe nih kayaknya nih jabret jabret dikasih mega seratus ribu guys ya nyampe sejuta hanya mau udah seratus ribu ini ya wih di, wih, di lumayan banget ya eh? udah 100.000 menang satu juta dimana lagi cari gini yang Bos ya jadi langsung saja buat kalian, buat kalian yang lagi nonton kali 10 di skip lagi kampret memang kayaknya jadi bukan kalian semua lagi nonton ya thank you banget ya weh skets satu lagi dong waduh sketsur satu lagi nih Oke lah ini akan jadi spin track gue Gue mau WD, gue mau cowo, takut disodok ya Thank you buat kalian semua yang sudah nonton Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian semua Amin Dan sekian online TKP hari ini guys Adios